tatkala ditanyakan apakah arah kiblat tersebut salah jihadnya atau arahnya maka dengan tegas ditunjukkan dengan tangan arah kiblat dengan tangan datuk kalampayan arah kiblat yang sebenarnya dan kepada yang hadir saat itu dipersilahkan manilik dari celah-celah lubang tangan baju jubah datuk kalambayan ketika dilihat dari celah-celah lubang tangan baju jubah datuk kalampayan itu nampak dengan jelas kelihatan baitullah subhanallah itulah sebabnya di meharap masjid jambatan 5 tersebut ada tulisan berbahasa Arab yang berbunyi arah kiblat masjid ini dipalingkan ke kanan sebanyak 25 derajat oleh Syekh Muhammad Arashat Al-Banjari pada tanggal 4 Sopar, 1186 Hijriah, bertepatan tanggal 7 Mei tahun 1772 Masehi. Nang am yang kita ambil pelajaran apa pertama adalah cangkalnya datuk alam menuntut ilmu ha? umur 35 tahun tolak ke Mekah imbah kawin pulang guru Ijaya ha? bini sidin bertianan empat bulan tolak ke Mekah membini kita orang sini ke nakon lakon menjad bini kita menhandak tulakka makkah ulang napa hendak sekolahkah hendak tulakka bekukurinah <tuh> tidak <tuh> <tuh> ini kada nang bini ikhlasnya maka kada satu mat 35 tahun atau tadi 30 tahun di makkah dan di madinah ada ada gambar Pintar ditambah lawan rajin, cerdas ditambah lawan cangkal. Nyawa, walaupun kada cerdas, tapi cangkal mau bisa, mau bisa. Makanya amalan supaya pintar itu Bismillah Cangkali waktu guli, cangkal tukul kita cangkal tugul alim tidak mau kada cangkal kada tugul alih tak hendak dapat ilmu kalaupun cerdas senantiasa kita curahkan keharapan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam besar dakwah sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai akhir zaman nanti itu Kemudian daripada itu Maka ini adalah sebagian manaqib Atau riwayat hidup Syekh Muhammad Arashad bin Abdullah Al-Banjari Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan rahmat dan mengampuni Serta meradai bagi beliau Dan bagi orang yang membaca menakibnya Dan orang yang mendengarkannya Amin ya Robbal Alamin Tuan Syekh Muhammad Arashad Al-Banjari Beliau adalah seorang yang sangat alim yang menguasai berbagai ilmu agama yang sangat salih yang sangat bersifat warak seorang ulama besar yang menghimpun antara ilmu zahir dan ilmu batin seorang arif billah yang tenggelam dalam mencintai Allah dan Rasulnya seorang ulama yang sangat masyhur yang sangat dimasyhurkan Allah Subhanahu di bahasanya dan di daerahnya murid tuan Syekh Muhammad Samman Al-Madani radhiyallahu anhu jadi datuk kalampaian ini adalah khalifah tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu murid daripada Syekh Samman Al-Madani oleh sebab itulah di Kalimantan banyak yang apabila hendak membaca menakib takonik tuan rumah menakib siapa? Menakib Syekh saman. Karena apa? Karena mereka kenal dengan seh karena Kenapa jadi kenal dengan Syekh saman? Karena perguruan daripada datuk kalam Minta. Kemudian Tuan Syekh Muhammad Arashad Al-Banjari dilahirkan pada malam Kamis jam 3 dini hari tanggal 15 Safar tahun 1122 Hijriah bertepatan dengan tanggal 19 Maret 1710 Miladiyah dari seorang ayah yang soleh bernama Abdullah dan ibunya yang salihah bernama Aminah di desa Lukgabang Martapura. beliau merupakan anak yang baik yang soleh dengan budi pekerti luhur dan menunjukkan tanda-tanda kecerdasan yang tinggi karena itu ketika Sultan berkunjung ke Lukgabang dan mengetahui kebaikannya, kecerdasannya Syah Arsad. yang waktu masih kecil langsung Sang Sultan tertarik. Lalu menjadikan Syah Arsad kecil sebagai anak angkat. Dan Sultan sangat menyayangi Datuk Kalampayan yang masa kecil tadi. Kemudian, Kemudian, wujud sayang Sultan adalah diberangkatkannya beliau dengan biaya kerajaan ke Tanah Suci Mekah pada usia sekitar 30 tahun untuk memperluas ilmu. Sebelum berangkat, beliau terlebih dahulu dinikahkan oleh Sultan dengan seorang perempuan yang salehah warga istana yang bernama bajut kemudian beliau bermukim di Tanah Suci sekitar 35 tahun selama 30 selama 30 tahun di kota Mekah al mukarramah dan lima tahun di kota Madinah al-Munawarah ini di dalam kitab sini seperti itu ada juga riwayat yang lain bahwa Datuk bayan berangkat ke Mekah itu umur 35 tahun kemudian 30 tahun mengaji di Mekah dan di Madinah. bulik umur 65 tahun bulik umur 65 tahun dan menyampaikan dakwah selama 40 tahun Umur 105 tahun, beliau wafat. Itu ada seperti itu. Ada juga yang menyampaikan, ataupun yang mengatakan bahwa Datuk Kalampayan berangkat ke Mekah itu umur 35 tahun, kemudian mengaji di Mekah selama 35 tahun, gulik umur 70 tahun berdakwah selama 35 tahun umur 105 tahun wafat bujur haja ya berataan nang kita ambil istimbat apa nang, am, nang kita ambil pelajaran apa pertama adalah cangkalnya datuk alampayan menuntut ilmu ha? umur 35 tahun tolak ke makkah Imbah kawin hapulang guru Ijayen. Heeh. Bini sidin betianan 40. Tolak ka Mekah. Mun kita orang sini kada mungkin nakun. Mun bini kita mun handak tolak ka pulang napa hendak sekolahkah? Hendak handak babinikah bakukurina. Nah. Kada. Ni nang bini ikhlasnya maka ada satu mat 35 tahun atau tadi 30 tahun di Mekah dan di Madinah ada gampang bulik, bulik anak sudah nah, dan bahkan sudah sudah nikah di mana? di, di benua ada gampang nah nah sudah berumur tujuh puluh tahun tadi, datuk Kalampayan di Mekah masih hendak lagi menuntut ilmu. Ujar sang Guru sudah boleh kerja, sudah. Boleh kerja sudah, ke? Ke mana? Ke kampung halaman, dakwahkan ilmu agama tadi. Subhanallah. Ya, teteh. Ada kita ini alim, Kak. Bisa apa apa ada kulir menuntut ilmu? Masalahnya. Bahan Allah mudah-mudahan ya kalau berkat itu kalampayan ketujuh kita menuntut ilmu agama. Kita buka mulai hari ini nah, hati kita untuk mencari ilmu agama. Karena dengan ilmu agama kita selamat dunia dan akhirat. Bahan Allah. Kemudian kemudian Guru-guru beliau selamat di Tanah Suci Mekah antara lain adalah Syekh Alta'illah bin Ahmad Al-Misri Kemudian Syekh Muhammad bin Sulaiman al kurdi Kemudian lagi Syekh Ibrahim Al-Rais Kemudian lagi Syekh Muhammad Al-Jauhari Kemudian lagi Syekh Al-Alamah Muhammad Mirdat dan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Dan Syekh Samman ini adalah beliau seorang ahli tasawuf di kota Madinah. Kemudian lagi selama berada di kota Mekah, beliau mempunyai beberapa orang sahabat. Empat orang putra Indonesia yang berasal dari empat pulau besar di Indonesia Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Jawa Dan satu orang berasal dari Poltani yaitu Thailand Kesemuanya adalah pecinta ilmu dan amal Cinta ilmu, cinta amal sehingga setiap sehingga pertemuan mereka, mereka adalah merupakan majelis ilmu dan majelis amal berkumpul bahampat be tadi apa yang dibahas ilmu dan amal Menurut kita berkumpul beradaan apa yang dibahas yang viral ini apa itu orang beri subhanallah Baik sama-sama dalam belajar maupun ketika bermuzaqarah dalam berbagai bidang ilmu dan sebagainya. Di antara orang yang saling bersahabat itu adalah pertama Syekh Abdul Somad Palimbani, orang Palembang, itu Sumatera. Kemudian Syekh Abdul Wahab Bugis dari Pulau Sulawesi. Kemudian yang ketiga, Syekh Abdurrahman Musri, Betawi, dari Pulau Jawa, dan Syekh Muhammad Arashad, Al-Benjari dari Kalimantan, kemudian dari dan juga Syekh Daud bin Abdullah Al-Paltani dari Thailand. Ini mereka bersahabat bapak berlima tadi menuntut ilmu, berempat dari orang Indonesia, maka bergelar dengan empat serangkai. Bahan Allah. Kemudian karena Kemudian kecerdasan, kecerdasan dan kecakapan, kejagaan artinya kecakapan tuh, misalnya penjaga istilah orang menuntut ilmu itu rajin, itu itu rajin nah. pintar, pintar, ditambah itu. lawan rajin, teman cerdas, teman ditambah teman lawan cangkang. Nyawa, walaupun, walaupun kada cerdas, cerdas, cerdas tapi cangkang, mau bisa, mau bisa, makanya amalan supaya pintar itu. Malah Bismillah hiccang kali watu guli cangkal tugul. Cangkal tuguul alim dok. Mau kada cangkal, kada tuguul, aleh tak hendak dapat ilmu. Kalaupun cerdas. Kemudian beliau dalam menyelesaikan berbagai masalah, ditambah ditambahkan sifat-sifat terpuji yang dimilikinya sejak kecil. Maka ia mendapat kepercayaan dari guru-guru beliau yang mengajarkan beliau untuk memberikan pelajaran dan patwa-patwa di Masjidil Haram jadi guru di masjidil haram maka termasuklah beliau salah seorang jawa yang mengajar di masjidil haram dengan sebutan seorang syekh subhanallah diantara murid-murid murid, -murid Beliau yang pernah mengikuti pelajaran beliau di Masjidil Haram itu terdapat seorang makhluk Allah yang bukan golongan manusia, tapi murid tersebut dari jenis golongan jin Islam yang namanya adalah Al-Badakutul Al Minat. Al-Badakutul Minat, selanjutnya jin Islam inilah sebagai muridnya yang sangat setia mengikuti terus-menerus hingga beliau kembali ke tanah air ke Kalimantan umpat sampai wayah ini apa maompati zuriat zuriat dan tukalan bayan subhanallah janji setia jin yang bangaran al badah kutul minat untuk ma umpati, umpati datuk kalampayan alam jadi, jadi dikenal, dikenal, dikenal di kalimantan haram sidin adalah datuk baduk karena, karena datuk baduk ini dipercaya. disuruh oleh datuk kalampayan menunggui dauh dauh hmm. Dau. Dau. jadi Dau. lamunya sampai waktu Dau. catok sidin ini Menunggu, daur ya, mencatok, daur di zaman Datuk Kalambayan dan Datu Baduk ini nikah, nikah, anak si nikah, dan nikah, berarti golongan sampai nikah, nikah, kala sampai nikah, boleh kacer, bersahabat lawan jin. Kalau kalam kalampoyang jinnya nang hendak umpat nang hendak belajar banyak para wali nang besi murid jin ada kita kita nang hendak bersahabat lawan jin lalu terserah jin, ada, nah, seorang nang hendak berkawan lawan jin, salah, lalu diatur olehnya jin jadi mendatuk kan, jin nang hendak belajar Nah, kemudian Syekh Yasin Padang itu banyak juga murid Jin dari kalangan Jin. Nah, jadi murid di melihat, melihat Syedin si membaca kitab padahal kan ada orang ini, ada orang mau ngejar kitab Syedin. Si nah, lalu ada tagerik dalam, dalam hati jangan Syekh Yasin apa guru ini heng. Si Din lalu merasa mendengar karena orang kafir ya, lalu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga si murid tadi melihat banyaknya nang belajar lawan Syekh Yasin daripada talangan jin. bahan Allah. Karena Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam imam pemimpin jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sangat. Dan tidaklah hajar Allah Taala aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada aku menyembah kepada aku mengenal kepada aku Nah, siapa yang mengenalkan itu kepada jin dan manusia? Ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Subhanallah. Ha, jadi, umur Datuk Baduk Wayah ini lebih daripada tiga puluh ribu tahun. Ha, berapa bulan tahun? Lebih daripada tiga ribu tahun. Ha, kita tahun berapa? Satu ribu? Dua ribu? Tiga puluh ribu? Dua ribu. Ya. Subhanallah. Datuk, Datuk Bedok, Bedok. Ya. Dalam perjalanan pulang kembali ke tanah air Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Singgah di Jakarta Berkunjung ke tempat kediaman kawan-kawan yang akrab Yaitu Syekh Abdurrahman Misri Selama dua bulan di Jakarta adalah merupakan hari-hari pertemuan yang indah dan perkenalan dengan masyarakat Jakarta untuk lebih merapatkan ukhuwah Islamia. Kemudian masyarakat Jakarta mengadakan penyambutan yang luar biasa. Bukan hanya rakyat semata-mata, tapi segenap alim ulama yang diketuai oleh Syekh Abdul Qahar menerima kedatangan Syekh Muhammad Arashad dengan penuh rasa gembira tiadalah ada perasaan yang hendak bermegah-megah atau berabut pengaruh beharatan atau berebut kedudukan atau takut akan kehilangan pengikut kada tapi sebagai pemegang amanah pelaksana fungsi para ambia pewaris para ambia harus sama-sama mempunyai kewajiban yang mulia ialah untuk membimbing umat kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tugas ulama pewaris Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sementara itu masih sempat Syekh Muhammad Arsyad berkunjung di beberapa desa untuk bersembah yang Jumat sambil bertarup dengan masyarakat Islam di sana. Kemudian di samping itu pula beberapa buah masjid yang dibetulkan arah kiblatnya antara lain adalah masjid jambatan lima. Itulah sebabnya, Itulah sebabnya di mihram masjid mihram jambatan lima tersebut. tersebut, tersebut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 dari celah-celah lubang tangan baju jubah datuk kalampaian ketika dilihat dari celah-celah lubang tangan baju jubah datuk kalampaian itu nampak dengan jelas kelihatan baitullah subhanallah ya luar biasa nah, kita ini wali juga kenapa pakai hp awak live streaming ke makah tapi lain walinya ya <laughs> Itu sudah digambarkan orang bahari, kayak itu Telepon tuh ada sudah bubuhan wali terdahulu, belum hanya hanya ini aja orang bahari, Kalau wali-wali terdahulu, nah orang-orang tua bahari itu bebek sah. Sidin dihendak Siden Baelang ke rumah kawan yang ada di mana, misalnya. misalnya. Hmm. Hmm. Ada di mana, misalnya. Nah. kan? Misalnya. Kan telepon ke dada. Hapi ke dada, macam mana yang ada dakalah? abang Apa nang di tapak badang besak di tapak sidin batang besang, tok Si Anu adakah di rumah? Ada ada tulakan aja sidin ada orangnya di rumah. Lah, <tip, tip, tip>, nyambung lah. Ada dah telepon bahari. Wah ini benar ya? Gak ada nang wah ini aja tuh gak ada. Wah nolah, orang balik. <tip>, jadi kelihatan di, di celah, celah baju jubah siapa? siapa? datuk kalambayan, kalambayan. arah anak kiblat tadi subhanallah Allah. luar biasa, luar biasa. itu keramah mau dibaca badatan banyak Allah. banget sepali-sepali sepali, -sepali. sepali, -sepali. Nah. Kemudian lagi setengah daripada perkataan Syekh Muhammad Arashat Al-Banjari Dalam kitab Sabi'lal-Muhtadin Al-Banjari Bermula sunnah bagi tiap-tiap yang akil balik Menyebut-nyebut akan mati dengan lidahnya dan dengan hatinya Dan sunnah baginya berbanyak-banyak daripada menyebut akan dia dahulu daripada datangnya Banyak-banyak menyebut mati sebelum datang ma mati Ini apa Yarsirin? Akil balik Hmm, ada kita ini sudah parah benar lawan mati, kata-kata lawan mati, tadi hmm. di Artinya, takat, mati. Mati. disuruh ta ijaal, ijaal, ijaal, ijaal, ijaal, ijaal, ijaal, ijaal, ijaal, ijaal, di ijaal, ijaal, ijaal, ijaal, ijaal, ijaal, ijaal, ijaal, ijaal, ijaal, ijaal, ijaal, ijaal, ijaal, ijaal, ijaal, ijaal, karena yang demikian itu terlebih membawa kepada mengerjakan yang disuruhkan Allah Ta'ala dan menjauhi daripada segala larangannya, dan mengurangi akan banyak daripada angan-angan, dan ingin akan harta dunia dan perhiasannya, dan menambahi akan yang sedikit daripada amal dan ibadah. Jadi, apa, menguatakan menguatkan ibadah kalau kita itu mengingat mati. Kawa bazuhud, kawa ah, karena memikirkan mati dan sunnah baginya bersedia dengan memperbaharui taubat hmm. jadi taubat senantiasa tiap hari taubat istighfar minta ampun dan Allah minta. subhanallah Setengah daripada keslimewan Tuhan Syekh Muhammad Arshad Al Banjari radhiyallahu an adalah tatkala ibunya Aminah mengandungnya berjalan lebih kurang enam bulan lamanya. Maka melihat kedua orang tuanya pada malam 21 Ramadon bahawa sekalian kayu dan batu tersungkum, tersungkur atau tersungkam sujud bagi Allah Subhanahu wa taala dan air sungai baku dan diketahui oleh keduanya bahwasanya itu adalah malam Lailatul Qadar malam yang berkah malam yang mustajab pada saat malam yang yang diberkahi itu, disambut oleh keduanya, oleh kedua orang tuanya dengan wajah yang gembira penuh bersyukur kepada Allah serta memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar anak yang sedang dihamilkan dalam kandungan itu menjadi seorang anak yang soleh dan alim yang bersifat zuhud serta selalu menyiarkan agama Islam hidup hidup penuh dengan taat ibadah kepada Allah jadi pada ketika di dalam kandungan nang kuitan badudu' manamui malam Lailatul Qadar lalu berdoa-doa supaya anak yang dalam kandungan tadi jadi anak yang saleh alim bersifat zuhud selalu menyiarkan agama Islam subhanallah tatkala umur umurnya meningkat 8 tahun sempurna nah, Akalnya, Akalnya dan taat dan pada ibu bapaknya, bapaknya dan memperbuat dan ia akan ia pekerjaan yang ajaib, ajaib Yang tiada layak bagi, bagi, bagi muda umurnya, umurnya. Di antaranya adalah melukis ia akan rupa gambar kayu dan lainnya yang amat indah Pada suatu papan ataupun kertas bahan Allah Lauh daripada papan Gambarnya datuknya dengan gambaran yang sangat indah, lukisan yang sangat indah, jadi cerdas, jadi dapat doa daripada kuitan, maka waktu Lailatul Qadar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setengah daripada keistimewaan tu Syekh Muhammad Arashat Al Banjari adalah di setiap bulan Ramadan selalu bertemu malam penuh berkah atau malam Lailatul Qadar itu kalambayan tiap tahun di bulan Ramadan pasti sidin menemui malam Lailatul Qadar Kemudian kesempatan ini beliau gunakan untuk berdoa Agar diberikan ilmu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri Dan anak cucuk sampai tujuh turunan Bahkan sampai turun temurun Doa tersebut ternyata dikumpulkan oleh Allah subhanahu taala. Terlihat sungguh banyak sekali zuriatnya yang menjadi orang alim ketika ia wafat Ia meninggalkan 30 orang anak anak Sidin, Sidin meninggal itu 30 orang dan 114 cucu cucu 114 anak 30, 30, 30, 30. mohon ba'aduhan kadang-kadang ini besar kan <laughs> banyak lah yang merupakan bintang-bintang bertaburan keturunan yang meneruskan cita-cita dan usaha perjuangan datuk Kalampayan Nang alim-alim nang berpangkat mukti, mukti daripada zuriat Sidin 10 orang, orang. banyaknya kalah nang jadi khotib bahan Allah menteri nah, bacai ngaran-ngaran anak Sidin banyak banget kemudian maka delapan orang maka setengah daripada keistimewaan Tuhan Syekh Muhammad Arashad Al Banjari adalah sifat keadilan dan kebajikannya terhadap istri-istrinya maka beliau sanggup mempunyai istri sampai empat orang dalam keadaan rukun apabila meninggal salah seorang dari mereka beliau pun kau nikah lagi sehingga menjadilah istrinya berjumlah 11 orang dari sebelas, Dari sebelas orang istri orang tersebut, tersebut, yang tercatat ter diantaranya ter adalah: 1, bajut, dua bidur ketiga lipur, yang keempat buat, yang kelima turiah, yang keenam ratu aminah, yang ketujuh palung, yang kedelapan 8, yang kesembilan marqidah yang ke 3, yang ke 9, 10, 2, 2, 3, karena orang bahari, orang ya. orang itu bini-bini datu, bini datu kelamba sebelas, jadi pas menurunkan anak tiga puluh, jojo seratus, empat belas, wahana Allah. Itu jarak anak menuruti, bini ampak, anak ya, empat, jangan, anak. saya kong aja balum lagi. Tidak, tidak, tidak nang dituruti jangan ini nang nah, dituruti. Nah, dituruti himmah sidin menuntut il ilmu sampai becucuk masih menuntut il ilmu subhanallah meh kita makanan itu sedikit aja sekarang jadi hmm. daripada, daripada menakib datuk kalampayan ya. mudah-mudahan ya. kita dapat barakah barataan ya. hmm. selamat dunia akhirat mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berkah datuk kalampayan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ya. anak cucu kita, kita. Jadi, ya. orang alim, ya. jadi orang alim jadi orang saleh salehah, ya. jadi orang yang dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin نبدأ بمنفعت الفاتحة <تصفيق>